Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. 12 Manfaat Lidah Buaya Untuk Kesehatan Yang Tak Banyak Orang Tahu Lidah buaya, juga dikenal sebagai aluvera. Adalah tanaman obat yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam pengobatan alami. Berikut adalah 12 manfaat kesehatan dari lidah buaya yang mungkin belum banyak diketahui orang. 1. Meredakan iritasi kulit. Lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi dan antiseptik alami yang membantu mengurangi kemerahan, bengkak, dan gatal pada kulit. 2. Membantu penyembuhan luka. Gel lidah buaya memiliki kandungan aloin yang dapat mempercepat penyembuhan luka. 3. Membantu mengurangi jerawat. Lidah buaya mengandung saponin yang membantu membersihkan pori-pori dan meredakan peradangan pada kulit. 4. Menjaga kesehatan gigi dan gusi. Lidah buaya mengandung sifat antibakteri alami yang membantu mengurangi plak gigi dan mencegah infeksi pada gusi. 5. Menjaga kesehatan saluran pencernaan. Lidah buaya membantu meningkatkan pencernaan, mengurangi peradangan pada usus dan memperbaiki flora usus. 6. Menjaga kesehatan jantung. Lidah buaya membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. 7. Membantu mengatasi diabetes. Lidah buaya membantu menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki sensitivitas insulin. 8. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lidah buaya mengandung vitamin C, E, dan beta-karoten yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 9. Menjaga kesehatan mata. Lidah buaya mengandung vitamin A yang penting untuk kesehatan mata. 10. Menjaga kesehatan rambut. Lidah buaya membantu menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut, serta meredakan ketombe. 11. Menjaga kesehatan tulang dan sendi. Lidah buaya mengandung kalsium dan magnesium yang penting untuk kesehatan tulang dan sendi. 12. Membantu mengurangi stres Lidah buaya memiliki sifat relaksasi yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Namun, sebelum menggunakan lidah buaya sebagai pengobatan alami, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu atau memiliki kondisi kesehatan tertentu.